Dikit-dikit jam, kalau yang muda dikit, Jisok eh, dong, Jisok, Jisok, Jisok. Nah, karena Jisok udah terkenal ya, akan ketangguhannya. Tapi kalian sebetulnya tahu nggak sih awal mulanya Jisok itu dibuatnya gimana? Ya, Minasan, ogenki deska, ore watyodesho. Welcome back on Mark watch YouTube channel. Kali ini gue lagi nggak mau review, karena bukan jadwalnya review sih. Biasanya kan review terus perbandingan ori versus KW. Nah, kali ini gue akan bercerita sedikit tentang salah satu line ya dari brand yang udah cukup dikenal dan udah banyak penggemarnya, dan komunitasnya juga ada banyak banget. Hmm, apa itu stay tune ya? Oke, tadi gue bilang gue akan bercerita sedikit kan tentang salah satu line dari brand ya yang udah cukup terkenal Nah yang mau gue bahas ini adalah G-Shock, ya, tepatnya dari Casio ya. Jadi G-Shock itu adalah line dari Casio Nah yang pengen gue bahas nih, kalian kan biasanya banyak yang suka tuh ya dikit-dikit jam kalau yang muda dikit eh Jisok dong Jisok Jisok Jisok Nah, kanan Jisok udah terkenal ya akan ketangguhannya. Tapi kalian sebetulnya tahu nggak sih awal mulanya Jisok itu dibuatnya gimana? Nah, mungkin kalau udah yang yang berkecimpung di komunitas atau mungkin yang udah bangkotan udah tahu Jisok dari tahun akhir 80-90 mungkin udah tahu ya. dibuat buat nih gue pengen bercerita sedikit buat ya, kalian yang belum tahu ya. G-Shock itu adalah salah satu lain dari merek jam tangan yang diproduksi oleh Casio sebetulnya jam ini dirancang ee, memang untuk para pengguna yang biasanya khususnya ya buat kegiatan outdoor tapi dulunya belum dulunya G-Shock itu dirancang karena ini oleh insinyur ya namanya Sensei Kiko Ibe nah itu dulu dia punya jam tangan pocket watch ya Nah itu waktu jatuh itu kebetulan jatuh terus berantakan nah akhirnya dia disitu sedih banget Nah ini jam e, dari peninggalan bokapnya pemberian bokapnya tapi kalau udah hancur banget nah, akhirnya dia pengen membuat jam eh gimana caranya jam itu biarpun kena efek gravitasi dari ketinggian yang cukup tinggi tapi dia nggak akan Uh, rusak ya jadi dia itu motonya pokoknya sebuah orologi yang enggak akan rusak bahkan ketika jatuh ya Nah terus dimulailah pada tahun 81 tim Project Casio memiliki ide triple Ten jadi dia membentuk tim Project Casio yaitu untuk membuat sebuah jam yang memiliki kekuatan baterai kurang lebih ya bisa bertahan sampai estimasi 10 tahun, tahan air hingga 10 atmosfer ya pada saat itu mungkin 100 meter ya dan sanggup bertahan pada guncangan bahkan ketika jatuh ke tanah hingga ketinggian 10 meter jadi itu namanya triple ten tadi ya nah nama produknya adalah G-Shock G-Shock itu sangat mencerminkan konsepnya aloji tipis dan rapuh itu adalah sesuatu yang biasa dan saya ingin menentangnya itu katanya Sensei ya nah G, G itu yang dimaksud adalah gravity ya untuk Casio G-Shock yang pertama dibuat itu tipenya adalah DW 5000 ya nah ini ternyata cukup berhasil dan waktu itu di permainan hoki ya nah itu pernah didemonstrasikan tapi bukan dapat pujian malah dapatnya makian maksudnya dibilang kah ini false advertising nih akhirnya dia coba lagi advertising yang lebih real ya lebih real dan itu titik berulang-ulang berulang-ulang sampai mereka yakin mereka yakin dan akhirnya g-shock sampai sekarang dapat popularitas ya popularitas yang sangat eh, tinggi banget ya bahkan untuk eh, jam yang tahan banting tahan air dan buat orang yang di lapangan tuh juga cocok jadi akhirnya lebih dari 30 versi dari G-Shock asli telah muncul di pasar sejak saat itu ya dan akhirnya tahun 89 juga pertama kali dia ngeluarin versi analog digital ya yang namanya AW500 dan itu sekarang juga udah ada reissue nya ya dan reissue nya juga dibagi dua yang True DNA pakai stainless steel yang resin pakai uh, backplate stainless steel yang biasa. Padahal dulu si resin, tapi case-nya true DNA ya. Tapi sekarang dibagi dua untuk nya Nah AW500 itu juga termasuk salah satu first analog ya. Nah untuk beberapa tahun ke depan setelah itu, Casio selalu merilis beberapa model baru ya setiap tahunnya. Popularitas g shock di era itu ya tahun 90-an 80-an akhir pertengahan 80-an sampai 90-an itu benar-benar melonjak dan pada tahun 91 dikeluarkan BBG tujuannya itu untuk menarik audiens uh, cewek atau mungkin uh, teenager cewek remaja ya pada saat itu ya jadi dinamain BBG karena itu didesain khusus buat uh, girl sebetulnya ya karena popularitasnya juga akhirnya Jisok juga populer juga di kalangan kayak paramedik, polisi, astronot, koki, anything ya, celebrity semuanya hampir semuanya pakai. Dan banyak versi juga yang apa ya? Misalkan kolaborasi dengan pemusik contohnya kayak Eminem, Gorillas, kayak gitu-gitu ya. Karena dia sangat populer dan juga ada yang kayak edgy style, 90s style dengan colorful Kadang ada Christmas style, macam macem sih sebetulnya. Para tentara Amerika juga mengenakan arloji G-Shock selama berperang. Dan sejak saat itu G-Shock telah menjadi sangat populer. Dikenakan pada unit pasukan khusus Amerika dan negara NATO lainnya. Jadi kurang lebih sejarahnya G-Shock itu seperti itu. Ya, jadi dari keinginan seorang insinyur yang arloginya berantakan gara-gara jatuh akhirnya dia gemes dan muncullah ide itu dia coba awalnya mungkin pakai rubber dibungkus rubber dia naik ke lantai atas dia jatuhin oh masih belum oke okay. coba lagi coba lagi sampai dia nemuin bahan dan konstruksi yang fit banget dan, arlo, dan jam tangan itu bisa dibuat paling enggak sekecil mungkin pada saat itu ya. Karena pada saat itu kan belum mode, belum zamannya mode jam oversize ya. Jadi seringan mungkin dan setipis mungkin dan lahirlah itu DW 5000. Nah, jadi kira-kira udah tahu ya sedikit gambaran awal mula terciptanya G-Shock. Gitu ya oke, gue rasa ceritanya sekian dulu kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditulis di kolom komen ya, seperti biasa mungkin pada saat-saat uh, tertentu mungkin di mana live IG or something bakal gue jawab pertanyaan ya selalu ada Q&A buat kalian oke, oh ya, jangan lupa subscribe ya dan nyalain loncengnya terus jangan lupa buat ID IG atau ID Instagram yang belum punya ya karena you know kadang kan gue bisa kasih sesuatu kalau gue lagi moodnya oke okay, vibe-nya gue lagi oke okay, gue biasanya kasih sesuatu sama kalian dan untuk itu jangan lupa subscribe ya terus nyalain loncengnya Oke okay? sekian dulu ya jangan ketinggalan simak terus channel kita dan gue harus undur diri dulu gue pamit dulu, oke okay. janet